Untuk Bunda Kanjeng Ratu Galo, saya menerawang ada sosok hodam macan putih dan macan loreng. Saya minta Bunda ini untuk mandi di pancuran, cuman harus di tempat-tempat yang sakral atau tempat-tempat yang ingin yang sekiranya jarang dijamah manusia, yang diniatin. Untuk memandikan macan loreng dan macan putih itu tadi. Dan saya meminta untuk Bunda untuk sering-sering menawasuli khususon Wa ilah hadrati ya hadamul gaib macan putih Khususon Wa ilah hadrati ya hadamul kaib macan loreng al-fadeh. A'udhuillahi minnas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Malik Untuk Mas Pras, sebelumnya saya minta maaf Saya kalau ngomong AABB Karena saya berbicara berdasarkan fakta Dan berdasarkan apa yang saya lihat Karena saya seorang dokter Kalau pasien itu kena stroke ya, bilang stroke Kalau kena corona ya, bilang corona Langsung saja saya minta kamu potong rambut untuk merapikan rambut kamu dan saya untuk uh, minta kamu untuk skincare atau perawatan muka kamu dan saya juga minta uang kamu 300 ribu rupiah saya minta uang ini kamu sodakokan ke LC atau ke Purle ya dia ciri-cirinya janda dan dia anaknya satu dia ngekos kayaknya di kamu dia butuh bantuan butuh uang untuk bayar kos saya minta kamu bantu dan saya minta kamu untuk mandi kembang setaman di tengah malam selama tiga hari Terus kamu cari jodoh ya Jangan pilih-pilih jodohmu adalah cermin Untuk cak Boy, Kamu coba inget-inget di masa muda kamu Kayaknya ini masih nganggur Kamu belum kerja ini Nganggur ini sama teman-teman Kamu pernah ngintip cewek ya Ngintip perempuan Kayaknya di belakang tembok Kamu inget-inget dan saya melihat kamu kayaknya pernah menyakiti seorang wanita Tanpa kamu sadari Yang membuat kamu kena karma Saya melihat kamu Petunjuknya kamu harus Silaturahmi harus meminta maaf siapapun itu wanita yang pernah kamu kenal Dan saya minta ya Saya minta uang kamu rp ribu rupiah Ya ratus ribu rupiah, kamu gini kan. Ya Allah, ya Tuhanku, saya meminta barokah karomahnya perantara ratu bidadari untuk menetralisir badanku, ya Allah. Kamu kasihkan ke janda Terlalu panjang jika saya harus jabarkan di sini Saya minta kamu untuk mencari gentong Gentong yang terbuat dari tanah itu cuma yang lawas yang udah pernah dipakai Saya minta kamu untuk mengisi air ya, Mengisi air agak banyak dan kamu kasih uh, Uyah, gerasa atau garam-gerasa yang garam yang gede-gede itu Dan saya minta uang kamu 300 ribu rupiah ya. 300 uang yang merah-merah kayak gini loh ya kamu cemplung di situ, kamu biarkan selama tujuh hari. Uang itu tidak akan rusak setelah tujuh hari itu tadi kamu bikin kamu mandi tengah malam, kamu kamu campur sama kembang setaman dan kamu gini uangnya, ya Allah ya Tuhanku, saya meminta barokah karomahnya Ratu Bidadari untuk menetralisir badanku, ya Allah. Atas perantara kamu minta kepada Tuhanmu, insya Allah luntur itu energi energinya. Saya paham apa yang kamu pikirkan dan kamu butuhkan dan kamu inginkan dan kamu harapkan. Cuman terlalu panjang lebar jika saya jelaskan di sini. Intinya kamu butuh tutor dan saya minta kamu untuk mencari wanita sepuh, bukan ke dukun wanita dan bukan ke ustazah ya, tapi ke seorang wanita. Kamu cari ibu angkat, di situ nanti kamu akan dapat motivasi, dapat pitutur, dapat nasihat. Di situ, dan sebelumnya saya minta syarat ke kamu, saya minta uang kamu Rp400.000 ya, 400000 Dan saya minta uang ini, kamu kasihkan jika kamu sudah ketemu dengan wanita yang sekiranya bisa membimbing kamu. Itu petunjuknya, jimatnya, kamu di wanita, wanita sepuh, kamu cari ibu angkat ya, kamu kasih Rp400.000.